Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Pegok Seka teman-teman. Ya, kali ini saya berada di Tanjung Sekeben ya, di Utara Alas Purwo ya, teman-teman. Dan kali ini saya ikut kelompok nelayan Gumuk kantong ya, menyusuri pantai Tanjung Sekeben untuk meninjau kotoran-kotoran yang berada di Tanjung Segepen ini ya teman-teman ini dan ini kelompok-kelompok dari nelayan gumuk kantong ya nah, ini teman-teman ya, oke. Nah, oke ya teman-teman lanjut lagi semua teman-teman pada kumpul di sini ya, nah, ini adanya sangat bagus. Nah, ini dekat dengan kerang mutiara ini ya teman-teman, ini -teman. saya zoom. Nah itu ya hitam-hitam itu pelampung kerang mutiara ini ya teman-teman itu -teman. jadi dekat sekali ya dan ini pemandangan-pemandangan gunung tanjung sekepen ini ya utara alas purwo dan ini ini lepas termasuknya ya teman-teman suri lautan dan untuk kebersihan pantai ini ya teman-teman ini, ini dari kelompok nelayan gumuk kantong ini ya, ini, ya. jadi ini penelusuran pantai Ya, satu lagi datang dan ini masih banyak lagi ya yang belum datang teman-teman nah -teman. ya. ya, ini kalau mau mandi-mandi di sana teman ini airnya bersih sekali dan karang-karangnya di bawah dan banyak ikan kecil-kecilnya ini di bawah ini hmm. nah, ya teman-teman ini penyusuran oke ya teman-teman oke nanti dilanjut lagi